Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Inilah perjalanan situasi malam di kota Sinabangnya, guys. Suasana malamnya jalan-jalan malamnya sekitar pukul dua lewat guys ini hari kita cari makanan dulu minum suasana malamnya di kota Sinabang guys jalanan udah mulai sepi Pertamina Simelu SPBU-nya, guys sepi. gede malamnya guys warungnya Nampai udah tutup nih mati udah mati lampu warung Sibitnya udah mati lampu udah jam 3 setengah tiga tidak ada aktivitas warung lagi guys nah, udah tidur ada warung Sibit nggak ada yang jual makanan lagi saya mau cari makanan suasana malamnya nih guys Warung buka lagi Sinabangnya, guys, suasana malamnya sepi. di kota Sinabang Tidak ada ini ada penampakan anjingnya guys.